Shotgun Matai gun Di mana ada bahaya Di situ ada saya <gap> <turnip> <coughs> <coughs> <tongan> gua, gua <gayra> <gayra> Oke, pada kesempatan kali ini cuy, gue mau share beberapa info update terbaru lagi nih, di next update game Free Fire Battleground nih Mulai dari pembahasan plus tips and trick cara cepat mendapatkan poin di event terbaru My Guild, beberapa event gratis, sampai dengan info atau penampakan dari senjata baru di game Free Fire Oke, yang pertama ada info terbaru yaitu event baru My Guild. Nah, event My Guild ini cuy dimulai pada tanggal 4 Mei atau hari ini Dan tanggal terakhir pengumpulan poinnya itu berakhir pada tanggal 14 Mei cuy Ya, berarti ada 10 hari buat kalian mengumpulkan poinnya nih cuy dan untuk penukaran hadiah yang ada pada event ini menggunakan poin, kalian itu diberi waktu cuma dua hari saja, cuy. Yaitu tanggal 15 dan 16. Kalau lebih ya gimana ya, ya sia-sia dong kalian ngumpulin poin gitu kan. Tapi nggak dapat hadiah atau apa-apa. Jadi jangan sampai lupa login gitu kan. Oke. Okay. Cara mengumpulkan poinnya cukup mudah, cuy. Cukup kalian bermain di mode ranked dengan anggota kalian Kalau main di mode ranked CS atau class squad Apa bisa bang? Jawabannya tidak cuy Dengan kalian mengkill musuh Kalian akan mendapatkan poin sebesar 10 poin Dan jika kalian boyah Kalian akan mendapatkan poin sebesar 50 cuy Nah gua ada cara atau tips and trick supaya Kalian cepat mendapatkan poin-poin pada event my guild ini cuy. Caranya cukup mudah gitu kan. Kalian bermain di rank kecil, contohnya di platinum ke bawah. Kan musuhnya bisa dibilang masih pemula kan. Nah, itu yang membuat kalian mempunyai kesempatan lebih besar buat ngekill banyak. Plus boyah cuy, di setiap kalian bermain gitu kan. Wow. Dan ada satu tips lagi nih cuy. Kalian bisa main pada pagi hari Kenapa pagi hari bang? Karena kebanyakan pro player atau player-player yang sudah bisa dibilang jago dalam bermain free fire gitu kan Itu mainnya kebanyakan malam hari cuy, tengah malam gitu kan Dan pada pagi harinya itu kebanyakan yang main itu adalah bocil atau anak-anak Atau bisa dibilang player pemula cuy Oh iya cuy, poin yang kalian dapatkan itu nggak langsung masuk ya Nantinya akan ada delaynya cuy. Waktunya itu satu jam sampai 24 jam buat poinnya itu masuk ke akun Free Fire kalian. Oke, Bang, gimana kalau selama event ini berlangsung saya keluar guild, bang? Kalau ada ketua atau member guild yang keluar, maka poin guild tersebut akan berkurang, tetapi poin personal kalian itu nggak hilang, cuy. Dan berikut ini untuk hadiah-hadiah dari event My guild cuy. Ada emote gratis baru dengan poin 1100 plus item ya untuk penukarannya Ada masker baru dengan poin 640 Dan berikut adalah tampilan dari red masker barunya cuy Terus ada tiga loot crate, skin, senjata sekar, cupid, dan lain-lain cuy. Yang kedua, ada bocoran update terbaru yaitu fitur atau sistem anti-hacker nah pada postingan ini cuy memberikan info bahwasanya Garena akan memperbarui fitur atau sistem anti hacker atau anti hack pada game free fire gitu kan waduh mantap sekali gitu kan kalau Garena berhasil menghapus hacker dari dunia free fire pasti makin banyak yang betah main ini game gitu kan semangat Garena semangat gitu kan Yo. <laughs> Yang ketiga, ada event gratis yaitu top up berhadiah emot baru. Nah, pada event gratis terbaru dalam bentuk top up ini, cuy, terdapat berbagai hadiah seperti avatar plus banner, skin skateboard, dan emot baru. Kalau menurut gua pribadi untuk server Indonesia kemungkinan akan berbeda dari jumlah top up-nya sih cuy. Karena sekarang harga diamond itu makin mahal gitu kan cuy. <tuh> <tuh> Aduh. Yang keempat ada info update bahwasannya di tahun ini Garena akan melakukan pembaruan yang membuat kita bisa menembak di dalam mobil Kalian bisa simak pada cuplikan trailer berikut ini cuy Um, kalau saranku, jangan sih, karena bakalan jadi rusuh banget. Gitu kan? Ada kaleng aja udah ribet, apalagi bisa nembak di dalamnya, cuy. Waduh sih, jangan gitu kan? Yang kelima, ada tema terbaru dari tampilan loading free fire, cuy, yaitu dengan tema inkubator selanjutnya. Yang keenam, ada tema Elite Pass terbaru untuk season 25 bulan Juni Kabarnya sudah di fix dengan tema rubah Dengan hadiah set bundle yang kayak asasin-asasin gitulah. lah Buat yang nggak tahu bisa dicek di video sebelumnya ya Untuk full hadiah dari Elite Pass ini Terus kemarin ada yang DM, ada juga yang ngetag pada beberapa postingan yang menunjukkan penampakan dari skin terbaru dari senjata SVD Dengan desain seperti ini cuy Terus ada juga penampakan dari senjata terbaru yang kemungkinan akan rilis di game Free Fire Gimana nih, cuy? Menurut kalian mengenai beberapa cuplikan tadi, berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya, cuy. Oke, okay. okay, mungkin cukup segini aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan menghibur kalian semua. Gua Adisi YouTube, cabut dulu. Sampai jumpa di info-info update terbaru. Selanjutnya, salam update.